Kisah Mahapatih Gajah Modo Modo Karipura Hamukti Mokso Karya Langit Krisno Hariyadi Episode 2 Apa yang terjadi memang berlangsung dengan cepat, dan bergerak tak lagi jam demi jam. Dalam hitungan kejap pun bisa berlangsung sesuatu yang tak terduga. Perang bubat masih berkecamuk, namun, seseorang yang berpikiran tajam, merosot tak boleh membuang-buang kesempatan. Senopati Diah Birowo bergegas meninggalkan alun-alun bubat. Ia merosot tidak harus peduli melihat orang-orang yang mestinya diperlakukan sebagai tamu terhormat itu, berjatuhan di sambar anak panah. Senopati Diah Birowo melompat ke atas punggung kudanya. Di arah belakangnya, anak panah saling sambar menggapai sasaran. Hujan anak panah itu berasal dari dua kubu yang sama-sama merosot punya alasan untuk saling berhadapan, dua kubu yang masing-masing sebenarnya tidak siap untuk berperang. Dia Birawa punya alasan untuk menyimpan sakit hati. Ia lipat kesumat dendam itu dengan baik sambil menunggu saat yang tepat untuk membongkarnya. Tindakan Mahapatih Gajah Modo terhadap ayahnya yang kini terpuruk menjadi orang yang tidak berguna telah menjelma menjadi mimpi buruk yang akan meledakkan kepalanya jika tidak memperoleh penyaluran kesempatan untuk membalas sakit hati itu kini tiba rumah Senopati Diah Birowo tak terlalu jauh dari lapangan Bubat setelah berderap ke arah barat melewati empat perempatan jalan prajurit berbadan kekar itu membelok tajam ke utoro dan langsung masuk ke kandang kuda di samping rumahnya Bagai tak cukup waktu yang ia miliki, kuda tunggangannya tidak perlu diikat, bahkan pintu kandangnya tidak ditutup. Kiah Birowo sangat mengenal kudanya, sehingga tak perlu merosot khawatir kuda itu akan lari. Perhatian kuda itu lebih tersita pada tumpuan rumput yang tersedia. Angin yang berembus kencang menyebabkan puluhan pohon kelopo di pekarangan rumah itu meliuk-liuk, melambai dan menari. Demikian pula dengan pohon sawo kecik yang sedang berbuah lebat dan lebih dari separuh buahnya telah matang, daun-daun bergoyang mengombak. Namun, bertiup sekencang apapun, angin tidak akan menyebabkan buah sawo kecik berjatuhan. Berbeda dengan empat pohon jambu bol yang juga disebut jambu dersono, lembar-lembar putik sarinya berhamburan. Warna merah dan putih pun meratai halaman rumah, memberi kesan mirip permadani. Diah Birawa melihat sekilas ke halaman samping. Puluhan buah mojo berjatuhan dari pohonnya. Warnanya sedikit gelap, pertanda buah mojo itu telah matang, sehingga jatuh dari pohonnya. Bersebelahan dengan buah mojo yang menjulang tinggi, tumbuh pohon durian yang tidak pernah berbuah. Poro tetangga Diah Birowo ikut bertanya-tanya dalam hati, kapan gerangan pohon durian itu berbuah. Ternyata, sampai setua itu pohon durian itu tidak pernah berbuah, karena seharusnya pohon durian ditanam di tempat yang sejuk. Kiah Birowo tidak memedulikan apapun yang dilihatnya. Dengan bergegas, prajurit berpangkat senopati itu menemui ayahnya. Ayah, Kiah Birowo menyentuh lengan ayahnya yang tampak lelap. Namun, Diyah Sonder sejatinya tidak sedang lelap tidur. Diyah Sonder baru saja tuntas menghitung Kasaudi langit-langit pilihnya dan berharap kematian segera datang menjemputnya. Diyah Sonder mulai tidak sabar dan tidak kuat lagi. Untuk menggerakkan tubuhnya saja, Dia Sonder tidak mampu. Padahal, betapa ingin ia berbalik untuk tidur miring atau tengkurap. Dalam keadaan demikian, baginya mati jauh lebih baik. Namun, meski dirindukan, kematian itu tak kunjung mendatanginya. Sakit lumpuh itu dialaminya hanya sejenak setelah ia tidak lagi menduduki jabatan sebagai rakrian Mahamenteri Hino, kedudukan yang luar biasa tinggi di tatanan kepangkatan dan jabatan di Majapahit. Jabatan itu mestinya masih boleh ia emban beberapa tahun lagi. Akan tetapi, karena kepintaran Maha Mukiah Mukiyah dalam mencari-cari kesalahan Diyah Sonder, Diyah Sonder harus kehilangan kedudukan itu. Diyah Sonder digantikan Diyah Isworo, mantan Rakryan mahamantri Sirikan, sosok yang sangat ia benci. Hal itu makin menyempurnakan rasa sakitnya. Semula, Diyah Sonder berharap bisa meloloskan diri dari keadaan yang menyulitkan itu dengan pertolongan sahabatnya, Diah kancing, akan tetapi dia kancing yang menduduki jabatan sebagai Rakryan maha menteri. Halu rupanya orang yang sangat pintar membaca keadaan. Setidaknya dia kancing tahu bagaimana cara mencari selamat agar tidak terseret ke dalam masalah yang sedang dihadapi dia, sonder. Pencopotan jabatan yang dilengkapi dengan penyebaran woro-woro atas kesalahannya ke segala penjuru, menjadi aib yang tidak tertanggungkan. Diyah Sonder pun menjadi buah bibir rakyat. Jantungnya yang tua bekerja lebih keras, mendorong darah mengalir lebih kencang. Keadaan yang demikian itulah yang menyebabkan Diyah Sonder mengalami kelumpuhan. Diyah Sonder tidak mampu turun dari atas pembaringan. Ia ya hanya bisa tergolek tanpa daya. Kini, Yah Sonder benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu nyowo oncat dari raganya. Untuk makan, Yah Sonder harus disuapi. Untuk kencing, ia ya kencing di tempat, menjadikan bilik Yah Sonder mengeluarkan bau tidak enak. Ada apa? Tanya Yah Sonder sambil membuka matanya perlahan. Diyah Birowo mengelus tangan ayahnya. Ayah punya peluang untuk membalas dendam. Beri petunjuk apa yang harus aku lakukan untuk menerjemahkannya, kata Diyah Birowo kepada ayahnya. Meski sulit, dia Sonder yang telah tua itu berusaha menoleh. Ada apa? Tanya Dia Sonder. Diyah Birowo membalas tajam tatapan mata ayahnya. Keadaan macam apa yang kau anggap sebagai peluang itu? Kembali diah sonder bertanya. Diah birowo bangkit dan melangkah ke arah dinding. Sebuah langkap dengan endong penuh anak panah menyita perhatiannya. Senjata yang telah berderajat sebagai pusoko, karena setiap malam tertentu diberi sesaji. Lalu diambil dengan hati-hati dan penuh penghormatan, Seolah gendewo dan anak panah itu adalah benda berjiwa. Senopati, dia birowo menyembah pusoko itu lebih dahulu sebelum mengenakan endong itu di punggungnya. Perbuatan Diah birowo itu membingungkan ayahnya. Ceritakan ada apa? Tanya ayahnya. Birowo berbalik di lapangan. Bubat terjadi peristiwa yang luar biasa. Majapahit kedatangan tamu dari Sunda Galuh. Atas pinangan sang Prabu, Sekar Kedaton Keraton Surawi Sesa, biah pitaloko citra resmi, diantar ke Majapahit. Namun, Mahamantri Mukyo Rakrian Mahapatih Pumodo justru membantainya. Sekarang, pembantaian sedang berlangsung di palakan bubat. Tadi, sempat kulihat Rojo Sundogalo, Prabu Maharaja Lingga Buwono, menjadi orang pertama yang terbunuh di lapangan bubat, Jawa Birowo. Penuturan anaknya itu mengagetkan Diyah Sonder. Diyah Sonder sangat ingin bangkit dan duduk. Namun, keinginannya itu tidak mungkin terpenuhi. Ceritakan dengan lebih jelas, kata Diyah Sonder lagi. Dengan amat rinci, jelas, gamblang, dan tanpa ada bagian yang tercecer, Diyah Birowo menuturkan peristiwa macam apa yang sedang terjadi, lengkap dengan segala latar belakang yang ada. Amat lengkap cerita itu, dimulai dari bagaimana hayam Wuruk yang merasa telah tiba waktunya untuk memiliki seorang istri, lalu dikirimnya para juru gambar ke berbagai negeri bawahan untuk mencari gadis yang layak dijadikan permaisuri, hingga jatuhlah pilihan itu kepada gadis dari Tanah Sunda. Lamaran pun dilayangkan dengan hari baik untuk perkawinan telah ditentukan. Perkawinan akan diselenggarakan dengan cara tak lazim. Perkawinan itu bukannya diselenggarakan di negeri Sunda, tetapi justru calon teman putri dan segenap keluarganya yang didatangkan ke Majapahit. Orang Sunda mungkin berhati baik; hati mereka terlalu bersih. Mereka sama sekali tidak menyimpan prasangka dan tak menganggap penggelaran pestol yang akan dilakukan di bumi tari itu sebagai pelecehan. Akan tetapi, bau pelecehan itu menyengat tajam setibah mereka di Majapahit. Ternyata, di Majapahit telah disiapkan sebuah prasasti dari temboko yang harus ditandatangani oleh Prabu Maharaja Linggabwana sebagai tanda bahwa Sunda Galuh tunduk terhadap kekuasaan Majapahit. Nyowo pasti memiliki harga yang tidak ternilai. Orang Sunda Galuh membuktikan hal itu. Untuk sebuah martabat atau harga diri, permintaan Mahamantri Mukyo Rakrian Mahapatih Gajah Modo dijawab dengan mengangkat senjata. Pedang panjang dilolos dari warangkanya, anak panah dipasang di tali gendiwanya, dan segala macam ukuran kujang ditelanjangi untuk siap belapati Demikianlah lagak dan sikap balapati dalam mempertahankan martabatnya. Dia sonder memandang anaknya dengan mata terbelalak. Nyaris lepas bola mata Diyah Sonder yang kaget mendengar perkembangan yang tidak terduga itu. Demikian yang terjadi, ayah, kata Diyah Birowo. Selanjutnya, berilah aku arahan, langkah apa yang harus aku lakukan. Diyah Sonder sedang sangat meluap. Diyah Sonder meroso, itulah saatnya untuk kembali tampil membawa perannya. Akan tetapi, betapa kecewa dia sonder manakolo kesadarannya menusuk amat dalam ke relung jiwanya, bahwa ia kini tak bisa melakukan apa-apa. Mengambil kembali jabatannya yang hilang, bagaimana ia bisa melakukan itu, tubuhnya kini telah lumpuh. Ia tak bisa melakukan apa-apa. Untuk berdiri saja tidak mampu, untuk berbicara saja mulai mengalami kesulitan. Seiring hari-hari yang berlalu, apapun yang ingin dikatakannya sangat sulit terucap melalui gerak bibirnya. Dia Birowo sangat menyadari apa yang sedang bergejolak dalam benak ayahnya. Dia Birowo tahu mengapa wajah ayahnya marah padam, seperti kepiting direbus macam itu. Sekadar tidak mampu mengangkat tangan sudah cukup menjadi alasan bagi dia Sonder untuk marah. Kenapa hanya mengangkat tangan saja aku tak mampu, teriak Dia Sonder. Diyah Birowo sikap berusaha meredakan kemarahan ayahnya. Ayah, cukuplah ayah memberi petunjuk apa yang harus aku lakukan. Menurutku kali ini Mahamantri Mupio sedang terantuk batunya. Menurutku apa yang sedang terjadi kali ini benar-benar sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, Kota Dia Birowo. Dia sonder manggut-manggut. Ia agak heran mendapati anak aki lakinya yang sering ia anggap tolol, kali ini mempunyai pendapat cerdas. Dia sonder melihat, dia birowo benar. Mahamantri Mukyo Rakrian Mahapatih Gajah Modo memang sedang terantuk batunya. Sulit membayangkan Sang Prabu Hayam Wuro akan mengampuni perbuatan Gajah Modo yang berani menghinah tamu terhormat dari negeri Sunda. Sundah Galuh akan ditempatkan sebagai Negoro Besan. Sekar Kedaton Sundah Galuh akan ditempatkan sebagai Permaisuri. Jadi, alasan apa yang digunakan Gajah Modo untuk menyerang Poro Tamu itu? Yang harus kau lakukan sekarang adalah, kau buat suasana menjadi keruh, ucap Diyah Sonder. Diyah Birawa menyimak apa yang akan disampaikan ayahnya. Kurasa kali ini akan ada banyak pihak yang menyalahkan dan menuding gajah modo sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perang di bubat itu. Kau harus menyusup dan mengompori pihak yang tidak sependapat dengan perbuatan gajah modo itu. Kalau kekuatanmu tidak cukup, lakukan pembakaran-pembakaran yang darinya bisa diharapkan muncul kemarahan. Namun, jika kekuatanmu cukup serbu istana Kepatian, lanjut dia, sonder dia birowo menyimak, kemudian manggut-manggut pendek. Wajahnya sama beku dengan wajah ayahnya. "Siapa saja yang bisa aku hubungi?" Ayah tanya. "Dia birowo." Dia sonder mendadak menengadah, kemudian tersenyum. "Opo, makna di balik senyum itu hanya dia sonder yang tahu." Temui Kanuruhan Gajah Enggon, kata diah Sonder. Mendengar nama itu, disebut Diah Birowo terkejut. "Kanuruhan Gajah Enggon," tanya Diah Birowo tak percaya. Diah Birowo sangat tahu bagaimana hubungan antara Kanuruhan Gajah Enggon dan Mahapatih Gajah Modo. Secara pribadi, mereka adalah dua orang sahabat yang amat akrab. Diyah Sonder sepertinya bisa membaca rasa penasaran yang ada di benak anaknya. Gajah Enggon dan Gajah Modo adalah dua sahabat karib, kata Dia Birowo. Bahkan, Gajah Modo mungkin berharap memperoleh dukungan dari Gajah Enggon, terkait dengan apa yang terjadi kali ini. Apapun yang dilakukan Gajah Modo, benar atau salah, gajah Enggon dan orang macam pasangguhan gagak nongol akan menempatkan diri sebagai pembelah mati-matian dia Sonder tertawa terkekeh sebagai pejabat yang lain kanuruhan gajah Enggon pasti juga berkeinginan menggapai pangkat yang lebih tinggi apa yang bisa diharapkan Kanuruhan gajah Enggon untuk bisa menapak pangkat yang lebih tinggi jika di atasnya ada Mahapatih Gajah mode yang tak mungkin dilampaui. Kurasa saat ini Gajah Enggon berpendapat, inilah saatnya untuk menyingkirkan penghalang. Jika Mahamantri Mukyo dicopot dari jabatannya, Gajah Enggon adalah salah satunya orang yang punya hak untuk menggantikan Yah, berkota Diyah Sonder. Diyah Birowo bingung. Akan tetapi, Senopati muda itu tidak berniat meremehkan pendapat ayahnya. Menurutku waktu yang kau miliki sedikit sekali. Jadi, harus menunggu apalagi? Tanya dia sonder. Dia birawa merosok apa yang dikatakan ayahnya benar. Dia birawa masih menyempatkan merapikan selimut untuk menghangatkan tubuh ayahnya sebelum bergegas keluar membawa gendewo andalan dan kebanggaannya. Di halaman, seorang gadis tetangga sebelah menghadang Yah. Tuan akan keamanan, tanya gadis itu. Birowo tidak menoleh. Ia menjawab pertanyaan itu sambil tetap berjalan bergegas menuju kandang kuda. Masaklah air hangat, Ranten, dia Birowo. Ayah ingin tubuhnya bersih dan nyaman. Tolong, Ranten, aku akan memberi upah untukmu nanti. Baik, Tuan, jawab gadis bernama Ranten itu. Sejenak kemudian, udara yang semula hening bergetar oleh suara kuda yang berderap. Kuda itu melintas halaman dan bergerak makin kencang setelah berada di Jalan royal. Berita mengenai apa yang terjadi di lapangan bubat rupanya telah menyebar dan mencuri perhatian siapapun. Pasar Daksina langsung tutup. Penduduk keluar dari rumah masing-masing untuk melihat dari dekat apa yang terjadi di lapangan bubat. Semua wajah tampak tegang. Kabar terakhir yang sampai adalah poro tamu dari Sundah Galuh telah terbantai dan calon temanten putri bunuh diri. Seorang lelaki tua yang berjalan tergopoh-gopoh di tepi jalan terkejut mendengar warto itu. Opo? Letupnya terkejut. Tamu dari Sundah Galuh terbunuh semua, jawab seorang pemuda yang bergegas berjalan balik arah. Besan dibunuh? Bagaimana dengan teman temannya Laki-laki tua itu kembali bertanya. Semua, aku bilang semua. Prabu Sunda mati paling awal, istrinya bunuh diri. Anak gadisnya yang akan diambil menantu oleh Tuan Putri Sri Gitarjo ikut mati bunuh diri. Tak ada yang tersisa, mati semua. Mayat bertumpuk-tumpuk di lapangan bubat. Jika kau ingin ikut menyumbangkan tangis, pergilah ke sana. Banyak orang yang sedang menangis di lapangan bubat, jawab pemudah itu.